Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Naji Special Report. Dalam rangka kegiatan Hari Berdiri Maji yang ke-1. Sudah bersama saya penasehat Maji selamat, eh, selamat malam. Selamat malam. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Anda untuk acara malam hari ini? Hmm, kegiatan yang sudah Berlangsung ini uh, positif ya, Buk positif dan ini tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita semua ya, juga bagi adik-adik lain yang belum bergabung dalam uh, media maju film ya. Namun uh, perlu menjadi catatan bahwa setiap program itu harus dilaksanakan dengan maksimal, paling tidak rundown, acara, dan sebagainya itu e, jelas gitu ya, sehingga nanti ke depannya e, apa yang kita laksanakan itu terprogram dengan baik. Bagaimana pandangan Anda terhadap MIG? E, sejauh ini sudah memberi dampak yang sangat positif ya bagi TPG bagi anggota, bagi teman-teman lainnya. Sehingga uh, saya sendiri berharap uh, MIG ini akan terus menyebarkan sayap uh, mencari peluang-peluang untuk bisa uh, mengupdate diri kemudian uh, sebagai ajang promosi. Ya. Apa harapan Anda untuk kedepannya? Uh, harapan saya bahwa apa yang sudah berjalan ini terus dikembangkan kreativitas juga dikembangkan ya kedisiplinan itu juga dikedepankan ya. jadi ada eh, kala ketika kita eh, bermain ada kala juga ketika kita serius gitu. sehingga eh, apa yang yang menjadi tujuan dari MIG ini uh, bisa tercapai Ya itu saja laporan dari kami Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya Saya Ahmad Zainal Redo Dan kameramen Muhammad Arman Rozali Terima kasih